oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys berjumpa kembali di channel youtube Bama Isaputra selamat pagi untuk sahabat kuliner ngunyah, ngunyah, mantap oke okay, jadi guys di kesempatan pagi hari ini kita pagi hari ini udah konten ya saat ini saya berada di desa bukit Bungkul lagi guys oke okay, bisa dilihat ya itu di belakang itu ada salah satu tubuh Uh, desa ya Yang ada di Bukit Bungkul guys Jadi gimana keseruannya Kali ini saya akan mencicipi uh, suatu jajanan uh, Legendaris ya Atau jajanan tradisional ya Yaitu getuk, uh, getuk Yang ada di desa Bukit Bungkul Jadi gimana keseruannya Dan gimana kenikmatannya Jangan lupa Yang baru menemukan channel ini Silahkan like, komen, dan subscribe Posisi masnya ada di ini ya jualnya Ada di Tugu ini ya Di Tugu Desa Bukit Bungkul ya nih ini tempatnya yang dulu kita review uh, Mamang Batagor ya ah, itu Mamang Batagor ada banyak ada di depan MTS Alkori ya. Oke kita samperin yuk kita samperin masnya oke Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Mas izin bikin konten ya, ya silahkan mas. boleh ya boleh Oke dengan masih apa nih Mas Arief Mas Arief ya? ya oke ini jualan apa nih jualan ketuk ketuk oh, bisa dilihat bisa, mas. oke boleh. Halo, ketuk ya, oh, ini, ini guys, ini adalah ketuknya. Ketuk Lindri. Ketuk Lindri ya. Ini terbuat. Ketuk Lindri itu khas, khas mana mas ya? Lupa aku mas. Salah Jawa Tengah ya mas. Jawa Tengah aja. Ya? Ya? Oke, okay. ini guys, ketuk. Yang jual Jawa Timur mas? Oh Jawa Timuran. Jawa Timurnya mana sih? Ya? Timurnya Ngawi. Oh Ngawi. Oke okay. siap. Ini jadi ketuknya guys ya. Oke, okay. ini satu porsinya berapa masih? Ya? Satuannya. Satuannya lima ratusan mas. Lima ratusan ya. ya. Oke. Okay kurang meriah mas oke sehat dari jam, jam 7 dari jam 7 ya oh, berarti jam... pagi sekali mas ya ah. oke jam 7 pagi sampai jam berapa mas biasanya insya Allah sampai jam 10 biasanya ah. oh jam 10 nah, masih pagi kan hmm. ini sehari ini bikin berapa mas bikin berapa tuh, berapa pis berapa pis apa berapa kilo bahan oh, ber berarti kilo main kilo berarti ya main kilo bahan oh, ber berapa kilo satu hari itu bikin cuma dikit-dikit lah -dikit 20 kilo cuma sehari. Oh, ya? iya. Ini bikin apa aja nih? Selain selain ketoknya apa aja? Selain ketok ada mie basah. Mie basah. Nah. Itu mie basahnya. Ada mie basah, Pak, mie. Bakmi ya? Heeh. Hmm. Ini Kurang porsinya Borsingnya. Iya. Minimal 5.000. Oh, 5.000-an ya? Oh, ini enggak ngeli 5000 Guys. Oke, saya bungkusin, Mas. Untuk ketoknya ribu ya bisa sama bakmi nya jadi guys uh, untuk teman-teman ya mungkin uh, penasaran buruan aja cobain ya di desa Bukit Bungkul guys Oke okay? ada padangan Bukit Bungkul cobain ya nah, ini ada masnya di sini jualan eh uh, kalau bisa pagi ya guys masalahnya siang udah habis udah terjual habis mas ya udah Oke sudah terjual habis. Jadi buruan coba ya guys. Jangan lupa uh, like, comment dan subscribe channel ini agar uh, lebih berkembang lagi. Yuk kita akan cicipin uh, kulineran Mas Arif ini ya. Oke okay. sudah ya. ya, siap. Tak bawa dulu. Tak cicipi dulu mas ya? ya. Oke okay, jadi guys uh, kita sudah dapat uh, kulinerannya ya. Uh, yaitu uh, getuk ya getuk mas Arif yang ada di desa bukit bungkul guys jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan kulinerannya mas Arif ini silahkan aja datang di desa bukit bungkul guys ya nah ini dia uh, getuknya ya wah ini dapat banyak nih guys ini porsi 10.000 dapat segini guys wow mukbang kita hari ini kita mukbang getuk guys ya nah, ini getuknya getuk ini asli Jawa tengah infonya tadi kan dan kebetulan masnya aslinya Jawa Timur Jadi gimana kenikmatannya ketuk mas Arief ini Kita akan cobain guys ya Dan uh, di kesempatan video kali ini Nggak cuman ketuk aja guys Kita ditemenin dengan uh, bakmi ya Bakmi dari buatannya mas Arief. Ini dia bakmi Mie terus dikasih kayak sejenis bumbu Ah apa sih jenis kuah Bakmi di dalam ini ya ini Nanti bingung makanya kayak mana. ah Nanti kita makan guys Nah ini, ini dikasih kuahnya ini guys ya Oke kita akan cicipin yang getuk ya Getuk Kan ada musiknya itu ya Getuk Ini terbuat dari bahannya ubi guys ya Ubi terus diolah di Jadi suatu makanan yang uh, legendaris Ini bisa dibilang makanan khas Jawa ya Khas Jawa Dan bisa dibilang uh, makanan langka ya Bagaimana kan Kita akan cicipin ya jadi sebelum kita cicipin kita berdoa dulu ya. Nah ini, ini dikasih itu ya, dikasih parutan kelapa guys. Ini ini, ini parutan kelapanya guys. Ini di dalam sini ada parutan kelapa nanti ditaburin di ini ya, di bagian-bagian eh, atasnya ini ya. Jadi gimana kenikmatannya kita akan cicipin dulu tanpa pakai kelapa guys ya. Kita cicipin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma barik lana. Fimahrus ada Oke kita cicipin dulu guys. Ini ada merah dan ada warna agak apa ini Or, apa ini ya? putih ya putih apa agak ke kecoklatan ya. Guys. Kita akan cicipin dulu. Kita Akan cicipin dulu guys. Wow kenyal guys. Agak uh, mantap ya ini. Ini terbuat dari ubi guys. Oke kita cicipin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Mm hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Wih, mantap, Guys. Jadi itu tadi rasa oria, ya, kita akan tambahin ini. Uh, apa namanya? Kelapanya ya Kita tambahin Kita taburin kelapanya semuanya guys Terus Kita makan di tengah lapangan guys ya Gak masalah Kita bikin konten Kita niat bikin konten guys Dan membantu masnya Mempromosikan masnya guys Oke kita taburin dengan ini ya Apa namanya Tadi tuh sebelum Sebelum dikasih uh, Kelapa Rasanya Manis dan Wih, Kita tambah kelapa Gimana ke rasanya ini guys Ini tambah kelapa yang ini kita nampakkan kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Rasa gurih dari kelapanya tercampur dengan uh, getuk. Wah, ini sangat-sangat mantap dan lezat guys. Jadi buat teman-teman ya yang penasaran dengan getuknya mas ini, silakan aja merapat di desa Bugit Kumpul ya. Ini tempatnya ada di depan MTS al Khoriyah ya. Di, de di belakang ini ya di pas di tubuhnya ini ya. Masnya ini mangkal dari jam pagi guys, dari jam tujuan udah standby sampai jam 10-an. Jadi buat temen teman yang pengen mencicipin getuknya ini segera datang aja. Masalnya getuknya ini laris ya, cepat laris dan cepat habis. Jadi buat temen teman jangan lupa cicipin. Ini satu porsi nih, satu satu ini ya. Segini ya. Segini ini 500 yes 500 rupiah Wow. Makanan legendaris ya, satu-satunya Rp 500.000, jadi buat teman-teman ya yang penasaran, buruan datang. Oke, kita makan lagi. Wow, <tuh> oke kita lanjut di bakminya guys. Ini bakminya guys. Teman-teman ya, Mas Harim ini nggak cuman uh, jualan getuk ya, melainkan jualan bakmi. Bakmi itu apa sih? Mi ya, mie yang diolah dan dikasih apa ini? Kita buka aja, guys, ya guys Nah ini guys, nampak nggak sih? Ini tumpah selesai nih. Wih banyak guys. Hmm. nampak gak sih nah ini ya mie mie, mie ini kayak super mie ya bukan mie, mie, mie kuning mie kuning tuh ini buatan mas mas Arif sendiri jadi gimana kalau nikmatannya kita cicipin dulu ya oke kita cicipin guys ini cicipin ori dulu ya sebelum dikasih ini kita makan dulu hmm hmm hmm, hmm. pesannya sih seperti mie iya misi tapi di namanya terus coba ya coba tanpa tanpa ini ya mi aslinya ya mi ori ya nih ori dulu Hai hmm. hmm. nih taburin ya apa nih kayak taburin dan kita akan cicipin lagi pakai bau uh, ini ya hmm. Mm. Mm. Mm -hmm. berarti ini saus guys saus plus sambal jadi tambah pedas terus tambah gurih guys tambah pedas tambah gurih asli mantul bakmi ya ini tanpa saus aja udah mantap apalagi pakai saus ya kita makan lagi mm. Mm. Oke okay, jadi ya yes, mungkin review me dan me review Getuk ya Getuk Mas Arief ini cukup ini dulu ya Jangan lupa buat teman-teman yang mungkin Mempunyai rekomendasi jajanan pinggir jalan Jajanan uh, yang pengen perlu di review seperti ini Silahkan silakan beritahu saya Tulis di kolom komentar ya Di bawah Oke okay, kita akan bayar Thank you Kita akan bayar dan kita akan lanjut perjalanan kita Oke okay, bang Terima kasih banyak Tadi udah nyicipin Mantul sekali Ini buka setiap hari bang ya Insya Allah bukan hari lagi badan sehat. Oh sihat siap. Jadi buat teman-teman ya yang mungkin penasaran Sama getuknya mas ini Dan bakminya silahkan aja Langsung merapat ke desa Bukit Bungkul ya Tepatnya ada di depan RTK uh, dan depan MTS al ini ya Nah ini ada Ya itu ada Mamang Siomai Dan ada pentol legendaris yang waktu dulu udah direview ini, ya oke kita akan bayar mas. Ya. Mas tadi berapa punya saya tadi masih? Si. lah. Mas. Oke 15 ya. Oke, monggo masih. Mas, ya. ya. yep. Oke kasih banyak ya. Izin di upload di YouTube. Oke. Okay. Kasih banyak Oke siap. Oke, jadi guys, itu tadi salah satu jajanan kuliner pinggir jalan ya. Yang ada di desa Bukit Bungkul ya. Nah, itu masnya ada di belakang itu. Jadi, buat teman-teman yang mungkin penasaran atau yang mungkin pengen nyobain uh, getuk Mas Arif ini ya. Atau Bak Mia, silakan aja langsung datang di desa Bukit Bungkul ya. Ini bukanya dari pagi guys. Usahakan kalau misalnya mau mencicipin kuliner getuknya, uh, datang aja pagi ya. Pagi jam 7-an. Uh, masalahnya, getuknya ini laris banget. Jadi, kalau siang, nggak tersisa gitu loh. Udah habis terjual. Jadi, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Nantikan video selanjutnya. Thank you, guys.